Taruna, shalom. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih Tuhan berikan nafas kehidupan. Sebelum kita melakukan aktivitas, mari adik-adik sejenak merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di Surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami dan Tuhan berikan kekuatan untuk pagi hari ini bagi kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, biarlah Tuhan yang boleh menyapa kami melalui firman-Mu, memberikan kekuatan bagi kami, apa yang kami lakukan, sehingga kami boleh sejenak untuk merenungkannya. Biarlah Tuhan memimpin kami dengan roh kudus-Mu, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.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 Demikian pembacaan firman Tuhan. Ada yang terkasih dalam Tuhan. Ada yang terkasih apa yang sobat lakukan. Ketika seorang mengatakan dengan tegas, Kamulah ahli warisnya. Kamu mendapat ini, yang itu. Sambil menunjukkan harta-harta warisan dan setumpuk sertifikat tanah. Wow! Mungkin kita akan tersenyum, mungkin kita tersenyum bahagia, tertegun, melompat kegirangan, atau menangis haru. Sebaliknya bisa kita juga kita tidak percaya hal yang tersebut. Di hadapan orang banyak yang heran akan kesembuhan orang lumpuh. Petrus memberikan kesaksian tentang kuasa Yesus Kristus yang mampu memberikan pemulihan. Kuasa Yesus Kristus juga menyelamatkan orang dari belenggu dosa. Yesus Kristus adalah anak Allah yang hadir di tengah ciptaannya dalam rupa manusia. Ia memberkati dan memimpin orang ke jalan kebenaran menuju kerajaan surga yang kekal. Yesus Kristus yang ditolak dan dibunuh karena ketidaktahuan mereka adalah Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan umatnya melalui para nabi. Rasul Petrus menyatakan dengan tegas kepada orang-orang Israel saat itu bahwa merekalah yang mewarisi nubuat para nabi tentang janji keselamatan dan berkat Allah terhadap Abraham maupun keturunannya tersebut. Tentu ada yang percaya dan ada yang tidak percaya akan hal itu. Kita juga adalah orang beriman, yang memperoleh janji Allah tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Semua nubuat keselamatan serta firman Allah dalam Alkitab tentang Mesias, yang memimpin kepada jalan kebenaran dan kehidupan kekal, maupun berkat-berkat casmani, -berkat ...juga rohani diberikannya untuk siapapun yang mengimaninya. Kita adalah ahli waris janji Allah. Makin kita mengimaninya dan mensyukurinya... ...semakin janji-janji Allah itu terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika kita mati sebagai orang percaya yang taat... ...dan dibangkitkan Allah... Warisan sorga masih dianugerahkannya. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan di segala aspek kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu pagi hari ini yang boleh sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan firmanmu itu yang boleh memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami ke depannya Bapa. Agar kami selalu boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Janji Tuhan, ya, dan amin. Biarlah kami imani itu, kami pegang itu, ya Tuhan, sehingga di dalam setiap kehidupan kami, kami tidak ragu, kami tidak khawatir, tetapi kami mau tetap mau berjalan dan berserah hanya melakukan untuk hormat kemuliaan. Namamu, ya Bapak, di tengah kehidupan kami, kami boleh dengan tuntunan Tuhan, kami mampu mempunyai kekuatan untuk melakukan itu semua ya Bapak hari-hari kami ya Tuhan dalam belajar kami dalam segala aktivitas kami, apapun juga yang boleh kami lakukan, biarlah Tuhan menjadi hormat kemuliaan bagi namamu, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihanmu dalam Yesus Kristus, kami berdoa amin Sahabat Taruna, selamat menjalankan aktivitas hari ini, Tuhan Yesus memberkati